Baik lupa sahabat untuk menemani santai siang kalian Saat ini Bang Bimena menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama kita awali dengan informasi yang kita dapatkan Ini mengenai ajang SCTV Music Award Karena 8 hari lagi voting SCTV Award ditutup Penutupan tanggal 8 Mei 2023 pukul 23.59 Informasi langsung dari L2W Mudah-mudahan tentunya para dukungan semakin banyak Semoga Lesti Kejara bisa memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023 Begitu banyak para sahabat? tentunya komentar dan tanggapan yang diberikan oleh para fans Diantaranya dari Rita handayani kesan 711. di situ mengatakan Aneh di Instagram SCTV kenapa Lesti like-nya semakin menurun, gak seperti yang lainnya Digempur fotonya itu Lesti, Pasukan Lesti Lovers, Selatan Lovers, dan Bill Lovers Semangat ya untuk warga Konoha Buktikan kekompakan dan kesulitan kita Untuk perolehan sementara informasi dari L2W Di kategori penyanyi dangdut paling ngetop persahabat Alhamdulillah Bunda Lesti mendapat 788.602 votes Untuk kategori lagu dangdut Alhamdulillah, Lesti tentunya mendapat voting 466.793 votes. Dan untuk kategori video klip, Lesti mendapat 218.345 votes. Semangat untuk warga Konoha, Bismillah yakin, borong tiga piala sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023. Berikutnya, persahabat disimak juga informasi untuk lagu Insan Biasa ini masuk top 10 dangdut pusaka edisi 30 April 2023 edisi hari ini Alhamdulillah untuk single Lesti Insan Biasa masuk di top 10 dan berada di nomor 4 kita bangga Alhamdulillah lagu Insan Biasa selalu viral dan booming di mana mana mudah-mudahan terus berkarya ya untuk Lesti dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya berikutnya kita lihat juga persahabat informasi yang sangat amat penting Live akan tentunya live hari ini dengan Pak Menteri Bapak Sandiaga Uno mulai pukul 18:30 Waktu Indonesia Barat live nya di akun Instagram Kreatif by Indonesia jadi jangan sampai lepas saksikan ya malam ini pukul 18:30 live di Instagram Kreatif by Indonesia ada kesayangan kita semuanya. Yaitu Leslie Jorah dan Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebanggaan kita Mudah-mudahan persahabat Tentunya perbincangannya Tentunya bisa Membuat warga Konoha pun Memiliki wawasan yang luas Mengenai pariwisata Apalagi Bunda Lesti juga akan bercerita Mengenai gamis yang lagi viral Wow ini keren banget Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat Di rasingannya Bunda Lesti Bunda Lesti kejora pun dua jam yang lalu, mengingatkan untuk semuanya, jangan lupa untuk saksikan Lesti dan Bapak Sandiaga Uno yang akan live bareng malam hari ini. Kita juga sebelumnya, persahabat dua ya, 20 jam yang lalu, Bunda Lesti, begitu banyak DM yang masuk dan kita lihat Bunda Lesti ada postingan mengenai jawaban dari Bunda Lesti yang banyak sekali masuk DM. Halo semua, aku mau jelasin ya Karena banyak yang masih terus DM nanyain kenapa berat badan aku tetap ideal Meski udah lahiran abang L Jadi memang aku gak pernah diet malu busui gak bisa asal diet Selama ini aku rajin minum herbal aja Yang aman buat busui Seminggu bisa turun sampai 6 kilo kata bunda Lesti Tanpa pantangan apapun Dan masih bisa bebas makan enak Tanpa olahraga juga udah bisa turun Herbal ini juga sering banget diposting para artis Karena memang sebagus itu dengan ribuan testimoni seribu persen Asli bergaransi Belinya di teman sendiri nih Dari Slim Slimming Queen Anasur Herbal tuh Yang terus nanyain lewat DM para ya Sudah dijawab oleh Lesti Keciora Berikutnya kita simak juga dipostingannya AB nih Dua jam yang lalu mengunggah foto kebersamaan keluarga Lesti Wah Masya Allah sehat terus untuk keluarga besar semoga selalu bahagia dan semoga selalu dikelilingi oleh orang baik Amin. kemudian juga bersama Ben kita lihat ya tentunya kebahagiaan al-fatih ketika punya mainan baru diunggah juga oleh Bang Riko Fark Masya Allah Fatih tentunya lagi belajar merakit Tamiya pemberian Uncle Riko Fark bersama papa punya yang Masya Allah luar biasa ditunggu banget nih vlognya kita support dan kita dukung apapun yang dilakukan oleh belaksangan kita Semoga ada kejutan, ada kabar baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari Lester Family Tetap stay tune dan kontengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Info-info menarik, terbaru dan bahagia dari Lesti dan Risti Bila Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar